kabar Sagittarius yeah. Sagittarius ini adalah love reading untuk kalian ya di pertengahan Juni dari tanggal 15 sampai tanggal 30 Juni 2020 ya teman-teman seperti biasa love readingnya tentang perasaan seseorang yang berdiling dengan kalian atau mungkin ini adalah perasaannya kalian sendiri ya karena energi bisa vice versa dan jika tidak resonan maka tidak perlu memaksa untuk mencocok-cocokkan ya periksa juga kalkulasi dari sun moon rising venusnya kalian di bagan kelahiran bagan kelahiran kalian di link yang sudah saya post di Kolom deskripsi video ini ya, di bawah video ini kalian cek saja, dan saya selalu mengingatkan kepada kalian yang menonton video ini untuk tidak menjadikan readingan ini sebagai hasil akhir. Kalian dalam membuat keputusan. Karena taruh hanya media yang saya pergunakan untuk mencari solusi, macam masalah saja. Oke, okay? dan tempatkan keyakinan kalian tetap setinggi-tingginya ya, kepada sang pencipta. Oke, okay? dan juga kalianlah yang tahu apa yang ingin kalian putuskan di dalam kehidupan ini, ya, teman-teman paham ya. Sagittarius, ya. Jadi, okay. uh, sebelum kita lanjut ke readingannya, untuk kalian yang baru saja bergabung di channel ini. Ya, yang belum subscribe tapi sudah sering nonton ya, tolong di subscribe dulu ya. Silakan di subscribe dulu ya, guys. teman sahabat-sahabat semesta, sahabat semesta Ingester tersayang subscribe itu gratis. Like tinggalkan komen kamu jika kamu suka dengan video ini dan bantu share juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Siapa tahu di sana banyak teman-teman kita yang membutuhkan pesan yang mungkin di sini bisa kalian bagikan. Oke. Okay? Sagitarius hmm. Ini adalah tentang perasaan seorang Yang berhubungan kamu dengan ya. kamu Kita lihat seperti apa uh, Untuk tanggal 15 Sampai 30 Juni Jika kalian ingin lebih uh, Akuran atau lebih resonate Silahkan lakukan personal reading ya, yeah. Atau Ya yeah, dan hubungilah tarot-tarot rider yang kalian percaya gitu ya teman. -teman. Oke. Okay. Okay, Sagittarius ya. Yes. Forecast Sagittarius Sun Moon Rising Antinous 15 sampai 30 Juli 2020 perasaan dia. Situasinya seperti apa? Apa yang dia rasakan dan dia pikirkan tentang hubungan kalian, Sagittarius, kita lihat mind energy Oke. Okay. Second chakra akan jadi Aries. Ya. Skip slime di sini. Oh, perasaan seseorang. oke okay. the magician and mirror atau detiknya ada attachment ya attachment uh, topeng menggunakan topeng gitu ya oke okay. ini adalah main energy seseorang yang berdiling dengan sagittarius ya di sini saya melihat uh, dengan adanya Second chakra cakra Archangel Uriel di sini sepertinya hmm, seseorang di sini uh, apa ya, seperti dia mendapatkan pencerahan ya dia mulai uh, ingin mengekspresikan dirinya ya uh, apa ya seperti melakukan tindakan ya energi pencerahan agar bisa lebih dekat dengan seseorang di sini saya lihat di sini ya seperti seseorang yang sedang ingin melakukan PDKT begitu ya sedang ingin melakukan pendekatan ya mungkin uh, orang ini terlalu insecure ya sering menggunakan topeng ya begitu sering intrik manipulation ya deception membohongi diri sendiri di sini ya uh, karena ada dua energi yang harus dia seimbangkan saya melihat sepertinya uh, kalian mungkin berdiling dengan libra di sini ya beberapa di antara kalian sini mungkin berdiling dengan libra di sini saya melihat uh, apa ya dia sering menimbang-nimbang begitu ya di sini menimbang-nimbang uh, tentang apa yang ingin dia lakukan begitu apakah dia ingin dekat atau tidak dengan kalian ya di sini uh, dia masih sering membohongi dirinya sendiri begitu ya di sini padahal ada keinginan dia untuk lebih dekat lagi kepada kalian di sini ya sagitarius Oke okay, ini adalah main energy untuk seseorang yang berdeling dengan kalian atau mungkin ini adalah energi kalian sendiri karena energi bisa face Terasa atau terbolak balik. Oke okay, kita lihat lebih detailnya lagi Dari tebalan Apa ya perasaan dia Situasi yang dia Apa yang dia rasakan Dan dia pikirkan tentang hubungannya dengan Sagittarius Sagittarius pikirkan Atau mungkin ini adalah energi Dari Sagittarius sendiri Okay angel, Bye -bye. Kita lihat ya For Sagittarius Song listening and fitness 15-30 Juni harus sih yeah. ya waktunya untuk bergerak ya yeah. tak nah, di sini saya melihat uh, masih maju mundur begitu ya energinya oke okay, mungkin kalian berdealing dengan Gemini Libra Taurus selanjutnya kita lihat Sagittarius oops ada Absurd ya, yeah. ada nah, kekecewaan di sana. Makanya, dia maju mundur ya. Queen of Cups, mm -hmm. of Fortune, yeah, pergerakan captive define timing, Knight of Wands, sering. Uh, berpetualang saya lihat sini. oke okay, thank you five of pentacle mm -hmm. thank you eyes of sword ya yeah. yeah. king of cup yeah. dan bottom of the decknya ada the sun ya yeah, di sini ada the sun King of Pentacles, The Lovers, Triad, Nine of Cups, Age of Cups, Devil, Ace of Cups, The Empress. Oke, okay. cups, Nine of Pentacles. Oke. Okay. Uh, Sagittarius. Di sini saya melihat uh, Mind energinya untuk seorang yang berdiri dengan kalian. Di sini saya melihat ada the Sun. The Sun ini adalah uh, suatu pencerahan atau kartu yang paling bagus ya ditarot ya paling positif begitu ya kartu ini desain di disini bercerita tentang pencerahan ya bisa jadi juga tentang kesensitivitasan begitu ya mungkin juga tentang seorang anak di sini ya di sini saya melihat ya eh, saya lebih melihatnya di sini tentang suatu pencerahan ya Pencerahan yang didapatkan oleh seseorang di sini bahwa sudah waktunya dia untuk membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik, hubungan kalian ini ke arah yang lebih baik lagi, begitu bergerak maju menuju well opportunity ini ya, di mana di masa lalu itu mungkin ya uh, dia melukai kalian di sini ya dengan menghadirkan pihak ketiga di sini hubungan ini saya lihat sangat toksik di masa lalu di sini ya karena adanya orang ketiga dan begitu banyak perbedaan di antara kalian sih ya kamu mungkin merasa kamu tidak dicintai di sini ya karena seorang di sini atau pasangan kamu ini sering menghadirkan orang ketiga dan dia terkesan sering keluar masuk di dalam hubungan karena seseorang di sini masih suka berpetualang saya lihat tetapi di sini ada divine timing ya, seperti tabur tua iya karma yang dia rasakan di sini ya. Uh, dia baru menyadari di sini bahwa kamu adalah sebenarnya orang yang dia inginkan. Kalian kapal di sini, mungkin ini tentang uh, apa ya rahasia perasaan yang tidak pernah dia ungkapkan. Dia mungkin seolah uh, seperti sebenarnya. Kamu itu adalah mataharinya. Kamu itu adalah kebahagiaannya. Dia ada keinginan dia untuk dekat dengan kalian, tetapi karena dia terlalu logika, terlalu idealis. Kalau saya lihat, seorang di sini ya, dia selalu berusaha untuk menyeimbangkan uh, ini ya, the magician, magician and the mirror ini ya, dia selalu ingin berusaha untuk menyeimbangkan posisinya dia supaya kamu tidak tahu bahwa dia sebenarnya sangat menginginkan kamu sehingga di sini dia selalu menggunakan intrik atau membohongi dirinya sendiri intrik manipulation deception begitu di sini selalu menggunakan topeng di depan kalian seolah-olah dia tidak mencintai kalian dengan cara dia menghadirkan orang lain di dalam hubungan kalian di sini ya. ada double relation di sini saya lihat dan di sini uh, mungkin karena ada banyak perbedaan di antara kalian di sini mungkin perbedaan agama di sini perbedaan pola pikir ya Perbedaan usia juga bisa di sini. Tetapi di sini ya. Saya melihat dia akan mengatakan kalau sebenarnya kalian itu adalah uh, orang yang sangat dia inginkan di sini ya. Kenapa? Karena di sini ada divine timing ya, di Oke, okay. dan di sini King of Pentacle dia akan melakukan uh, mengatakan kepada kalian ya, akan ada sebuah tindakan yang dia lakukan. Gitu di sini, setelah dia jujur kepada kalian tentang perasaannya, kalau sebenarnya dia uh, sangat menginginkan kalian di sini karena kalian itu adalah kebahagiaannya di sini. Seseorang di sini mungkin uh, akan uh, berbicara dari... Heart to heart dengan kalian di sini akan ada pertemuan ya, memang di sini terlihat sekali tentang orang ketiga ya, mungkin memang ada jarak di antara kalian, mungkin kalian berbeda kota, berbeda negara di sini ya, berbeda agama, usia kalian juga di sini ya, terpaut uh, cukup jauh juga di sini, kalau saya lihat seorang ada yang satunya naik, yang satunya king ya di sini dan the chariot ya dia merasa bahwa ini adalah waktunya dia untuk take action gitu ya melakukan uh, perubahan mengontrol ya mengontrol dirinya untuk membuat sebuah perubahan yang lebih baik ya di sini kalau saya lihat di sini dia akan datang menemui kalian ya di sini tetapi memang tidak uh, energinya Uh, karena di sini ada King Open Tackle, ya. Saat ini dia sedang uh, memikirkan tentang tindakan apa yang akan dia lakukan kepada kalian di sini, ya. Karena di sini dia sangat berharap sekali, ya. Di sini dia sangat berharap kalau dia bisa datang pada kalian dan di sini ada The Devil, ya. Tentang obsesi ego di sini dia harus bisa melepaskan egonya dulu karena di sini ada airsoft cup and connection love ya dan kalian mungkin uh, adalah seorang hmm, apa ya uh, single mom atau single father begitu ya seorang karena di sini ada the empress ya the empress itu uh, family material ya tentang seseorang Ibu ya penuh kasih sayang. Kalian adalah seorang the empress bagi dia di sini ada cinta sepenuh hati ya. Dia melihat kalian begitu menyayangi dia, begitu tulus terhadap dia. Dia merasa sangat nyaman di sini. Saya melihat seorang di sini merasa sangat nyaman bisa bersama kalian Sagittarius di sini ya. Dia merasa sangat nyaman dan dia. Melihat bahwa ada banyak ketulusan yang dia dapatkan ketika dia bersama kalian di sini, ya. Dan di sini ada si cup, ya. Mungkin dia adalah memang teman dari kecil sama kalian, begitu ya. Uh, dan mungkin dia memang adalah soulmate-nya kamu, ya. Di sini, karena di sini ada queen of cup dan energy dari feminine dan masculine. Di sini ada, ya. Dan di sini ada the lovers, ya. Di sini, the lovers itu tentang bicara. Uh, Uh, the towers, ya, bukan adalah person yang udah di atas. Di Sini ada the towers moment, ya, tentang uh, suatu hal yang mengejutkan, sesuatu hal yang terjadi secara tiba-tiba, ya, untuk memulai suatu hubungan baru, ya, begini. Dan mungkin kamu akan uh, kaget, ya, ketika dia menghubungi kamu lagi di sini, ya, karena di sini uh, saya melihat dia seperti... Apa ya, mendapat kesempatan begitu ya? Dia melihat masih ada kesempatan yang kalian berikan di sini, walaupun mungkin saat ini kalian sedang tidak ada komunikasi di sini. Ya, beberapa mungkin di antara kalian tidak semua ya, karena ini general reading. Ya, uh, dia merasa bahwa di uh, kalian membuka memberikan ya di sini kalian memberikan kesempatan kepada dia untuk memperbaiki hubungan ini ya dan saya rasa ini uh, mungkin kalian memberikan ini adalah kesempatan terakhir untuk dia di sini mungkin karena the tower ini juga bisa tentang peringatan mungkin yang kalian berikan kepada seseorang di sini bahwa ini adalah uh, kalian bisa memberikan kesempatan terakhir tetapi uh, Benar-benar tentang keseriusan, ya. Di sini, karena ada ASO pentacle itu tentang hubungan yang stabil, ya, kestabilan dalam hubungan finansial, dan di sini juga tentang uh, rasa takut akan kehilangan. Di sini, kalau saya lihat, ya, itu yang dirasakan oleh seseorang di sini, ya, Sagittarius, ya, di sini. Jadi, di sini, uh, apa yang dia rasakan dan dia pikirkan, di sini, dia berpikir untuk datang lagi kepada kalian disini, untuk memperbaiki hubungannya dengan kamu ya, karena di sini dia merasa bahwa dia sudah e, melakukan suatu kesalahan dengan menghadirkan orang ketiga di sini ya karena kamu adalah kebahagiaannya di sini kamu seperti rumah baginya oke sekarang kita lihat apa pesan-pesan dari malaikat cinta untuk kamu pay attention selanjutnya Madrenta, please tell me what advice for this situation. Oops, thank you yeah. for giving and learning. Yeah. Jika kamu memang benar-benar ingin dicintai, maka belajarlah untuk bisa memaafkan. Oops, banyak sekali. Oh oh oh, jatuh semua. Angel, apa itu Oke, kita lihat ya, tangkap motif. ya. untuk kamu yang menonton video ini, ini adalah pesan-pesan dari Angel. Oke, oops, sagittarius ya, Oops, thank you. It is set uh, for you to love, and bottom of the deck nya romantis feeling ya yeah, di sini. Oke okay, di sini uh, pay attention di sini bercerita tentang uh, peringatan begini ya. Yeah. sign are calm, cautioning you ya, yeah. memberikan peringatan kepada kamu untuk berhati-hati begitu ya yeah, teman-teman untuk kamu yang menonton video ini ya. Yeah. Untuk berhati-hati, tandai benang merah. Ya, belajarlah dari kesalahan. Jangan terburu-buru. Ya, ketika mungkin pasangan kamu ini uh, datang, jadi di sini kamu tidak perlu untuk buru-buru memberikan keputusan begitu. Uh, mungkin kamu perlu untuk melihat kembali. Ya, di sini jangan buru-buru mengambil keputusan begitu, ya. Mungkin ingin bercerai, mungkin beberapa di antara kalian, atau mungkin langsung ingin meninggalkan. Jadi, di sini kamu uh, pay attention ya. Di sini kamu harus uh, bisa melihat dengan jelas lagi permasalahannya itu ya di sini. Dan jika kamu memang benar-benar merasa ingin dicintai, ya maka belajarlah untuk memaafkan ya. If you want to really to love you want really to love ya uh, belajarlah untuk menci memaafkan forgiving and learning ya di sini maafkan katanya begitu ya dan it is safe for you to love ya kamu aman untuk mencintai ya buka hati kamu dan uh, untuk memberi dan menerima high energy of all ya di sini agar kamu bisa memberikan dan mendapatkan uh, energi kebaikan, romantis feeling, ya telusuri kembali perasaan kamu. Apakah benar kamu masih mencintai pasangan kamu? Apakah benar kamu benar, uh, sudah tidak menginginkan dia? Ya, hanya kamu yang bisa memutuskan. Ini hanya saran dari saya ya. Uh, tapi keputusan akhir tetap ada di tangan kalian masing-masing. Oke, okay, teman-teman. Ini saja ya untuk kalian. Reading ini sudah selesai. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you in the next video. Bye-bye, Sagittarius.